pulang <tuk> ya. ya. tahun di sana?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 serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru, dan bahagia seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada momen spesial, para sahabatnya yang kita dapatkan di malam Minggu semalam. Masih diunggahnya Abang Fatih yang sangat lucu dan menggemaskan fokus ngemil walaupun papapnya lagi marah persahabat ya saat abang El memakai baju MU Wow tetap Abang Fatih fokus banget yang ngemilnya luar biasa anak pinter anak cerdas mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan di pasangan ini pun persahabat ya baru enggak nih dengan nomor baju yang dipakai oleh Abang Fatih al-fatih mengenakan nomor baju 26 tuh di punggungnya Wow ini tepat banget ya tanggal lahirnya Abang L momen foto ini pun diunggah kembali oleh akun Abang underscore L nih kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan baru ngeh baju Abang Fatih nomor 26 Bang sama tanggalnya tapi buat otis samaan sama Bunda hati wah wow, Masya Allah banget ya dan kita juga salvo dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari Liza Kendal 23 di situ mengatakan tanggal lahirnya bagus Nindan 2 plus 6 sama dengan 8 bulan kelahiran bundanya bulan 12 kelahiran Fatih tanggal lahir papapnya udah settingan Allah emang ajaib banget ini anak cerdas bawaan lahir wah wow, masya Allah bagat ya settingan Allah memang luar biasa mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar juga ini selalu bahagia langgeng dan mudah-mudahan ya selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kemudian persahabat disimak juga ada momen spesial video saat bunda Lesti menghadiri live Glow persahabat ya, waktu di hari Jumat ini juga kebahagiaan yang kita dapatkan karena kita mendapatkan bocoran nih dari Bunda Lesti bahwa bakal ada acara nih spesial di Bali nih persahabat ya kalau nggak salah nih acara ulang tahun yang akan dirayakan di Bali wow, ini kejutan ini kebahagiaan yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Kejora apalagi Kak Maharani Kemalai persahabat ya itu Tempatnya di Bali, wah apa sih ini seru banget nih. Kita lihat juga persahabat yang momen ini diunggah kembali oleh Tuti lovers banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan di postingan ini. Dari Azahra Azahra6001 mengatakan mau ulang tahun di Bali, apa aku salah dengar katanya tuh. Kita lihat persahabat dari jawaban Noveti Karunia. Mungkin bulan Agustus pas ultahnya Dede itu yang kudengar Katanya Dede diajak kakak di bulan Agustus Wow, Masya Allah banget ya Ini spesial ulang tahunnya Bunda Lesti katanya tuh Spesial dari Papa Bilar yang mengajak Bunda Lesti ke Bali Dan kita lihat juga persahabat ya di jawaban dari Mong Ziva mengatakan Pasti istrinya mau dikasih kejutan ultah yang romantis gitu di Bali Dengan suasana Bali yang bagus Suasananya terus Dinner romantis gitu, halu aja dulu malunya antar belakangan katanya tuh, <laughs> doakan saja ya. Semoga ada momen kejutan romantis yang diberikan oleh Papa Bilar spesial di ulang tahunnya Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga persahabat ya, komentar dari Indri.1972 mengatakan, Mudah-mudahan ya, beneran pas bulan Agustus Ultah Dede ke Bali bisa mampir ke rumah Mami Maharani. Katanya itu mudah-mudahan, amin. Kita doakan yang terbaik ya. Semoga ada kejutan spesial bahagia yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti Gejora dan Rizky Pilar. Kita lihat juga persahabat ya, ke kabar selanjutnya. Ini info penting banget untuk warga Konoha. Kembali diingatkan bahwa hari ini bakal ada dua vlog nih yang akan disuguhkan langsung lewat channel YouTube Lestari Entertainment. Yang pertama itu jam 2 siang, ya, kolaborasi antara Lesti dan Aarafi berserta Mama Gigi nih. Yang kedua, ini vlognya paling tunggu-tunggu -tunggu juga oleh warga Konoha. Kolaborasi antara Bunda Lesti dan Titik Kamal. Peluncurannya persahabat ya ini akan di up jam 7 malam nanti Ini kejutan hari ini akan ada dua vlog yang disuguhkan Kita wajib dukung, support dan harus streaming terus ya vlog, -vlog terbaru Buda Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dan karya-karya terbaik dari tim Lesnar Entertainment Kita wajib support dan dukung Kemudian juga persahabat ya info mengenai polling online media of the years 2022 mendapatkan info bahwa Lesti dan ski Bilar kesalip lagi oleh pasangan Tofu nih persahabat ya Lesti Bilar masih di posisi kedua nih kali ini Tadi pagi menyalip Tofu perolehan votesnya tipis Dan saat ini persahabat ya Fuji dan Torik kembali menyalip pasangan Lesti dan Bilar Dengan perolehan votes 130.140 votes Dan Lesti Kejora mendapatkan voting 127.351 votes Beda persen persahabat ya, yuk Gaskon mumpung di hari libur, hari minggu, kita mudah-mudahan kompak dan solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar. Ke momen selanjutnya persahabat ya, kita simak di unggahannya Helmy Yahya kemarin memposting momen kebersamaan dengan Leslar dan Rudy Salim. Kita juga mendapatkan tentunya info dari Helmy Yahya. Bahwa Bunda Lesti dan Papa Billar akan menjadi bintang tamu di acara Helmiyahnya bicara Ini pasti seru banget ya forecastnya Luar biasa yang paling kita tunggu banget juga Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Reski Bilar Apalagi yang menyebutkan bahwa Lesti dan Billar ini adalah pasangan paling heboh di Indonesia Wow luar biasa